Halo guys, inilah jalan kami. Lima tahun sudah suka duka tinggal di pelosok, terutama di jalan tanah. Ala hujan, jalannya banjir dan becek, apalagi sering dilewati truk, jalannya berlubang-lubang. Kalau panas. Punya enggak tertulungan, guys? Gopal. Namun, walaupun begitu, anak-anak tetap sekolah. Buk -buk Saya dan tetangga-tetangga yang ada di sini tetap kerja untuk mencari sesuap nasi dan sebongkah kuliah. Dia kira, kira dua. Tegara aslinya untuk membaguskan jalan daerah kami, yang terutama RT3, pelombo. Mudah-mudahan, aparat yang terkait mendengar dan segera artinya untuk membangun daerah kami. Oke, ditunggu info selanjutnya untuk pembangunan daerah pelombo. Pada daerah inilah yang selalu kena banjir, guys. Apalagi tuh di selalu tergenang banjir, dan daerah rumah-rumah sekitaran selalu tergenang banjir. Hujannya sekitar sejam sudah tergenang banjir baru ya